warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat sahabat youtube dimanapun anda berada di Play Store, yaitu aplikasi Pixel Lab. Bagi teman-teman yang belum silahkan ketik Pixel Lab. Nah karena saya di sini sudah e, mendownload, jadi tinggal dibuka aja. Nah setelah dibuka maka tampilan yang ada di e, handphone adalah seperti ini karena saya sudah mengedit sebelumnya tapi saya coba untuk batal kemudian tampilannya seperti ini Nah di sini ada menu 5 menu nah ini A ini menunjukkan untuk tulisan teman-teman perlahan nanti akan berusaha bisa mengerti fungsi dari uh, tulisan seperti ini atau menu di sini nah, kita coba saja untuk uh, new tag nya kita hilangkan terlebih dahulu atau kita buang nah sebelumnya kita harus membuat expect ratio nah ini ada beberapa menu tampilan expect ratio ada custom square profile YouTube channel banner YouTube thumbnail nah teman-teman cukup menekan tombol YouTube thumbnail di menunya yaitu 1280 x 720 oke okay, sudah selesai maka ini adalah ukuran dari youtube thumbnail kemudian kita hapus dulu new tag kemudian transparansi nah di transparansi ini uh, ini kita terserah kita mau bikin bikin apa namanya tuh, mau bikin gambar atau ini kita gitu, uh, apa nama tuh kita buang dulu atau warnanya kita ubah teman-teman silahkan sesuai dengan uh, kemauan teman-teman sendiri nah ini kita coba contoh aja backgroundnya kita ganti dengan warna merah terserah warnanya apa sesuai dengan selera teman-teman kemudian kita tambahkan teks teks edit nah, terserah nih teman-teman mau nuliskan apa saya coba cara mudah aplikasi pixel lab ini satu contoh kemudian kita edit dengan menggunakan menu tusnya kita kita perbesar. Nah, tapi sebelumnya ini ada AB. AB itu silakan teman-teman bisa memilih yang sudah disediakan oleh uh, Pixel Lab. Saya coba memefon. Oke, okay, memefon, kemudian diperbesar. Tuh, ini. Background di belakang aplikasinya, nah, fungsi struk ini supaya menebalkan atau memberikan garis pada huruf. Teman-teman bisa memberikan beberapa pilihan seperti warna kemudian shadow ini untuk memberikan efek di dalam belakangnya ada sedikit tinta nah, ini tinggal dimainkan aja teman-teman saya yakin teman-teman bakal paham jika teman-teman sudah sering menggunakan pixel Lab ini fungsi emboss ini yaitu semacam Uh, efek cahaya, nah, nanti teman-teman kotak ketik aja di yang untuk memberikan efek 3D pada tulisan yang sudah ini bisa menggunakan aplikasi apa menu tools ini, nah, ini di kotak ketik aja. kita coba masukkan gambar icon pixel lab yang sudah kita download dan kita perkecil teman-teman silahkan otak atik sesuai selera teman-teman di sini mohon maaf nih teman-teman ini tampilannya agak apa? kecil jadi mesti uh, perlu diperhatikan jadi teman-teman ini uh, salah satu contoh saja bagaimana cara mengedit gambar sesuai yang kita inginkan so teman-teman bisa coba di rumah jangan lupa videonya di save untuk ke galeri teman-teman jadi teman-teman yang suka atau hobi mengedit gambar Sudah tahu pasti tentunya bahkan lebih jago Nah mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Itu adalah tutorial dari bagaimana cara meng menggunakan aplikasi Pixel Lab. Nah, di mana aplikasi ini sangat bermanfaat sekali untuk uh, mendesain thumbnail-thumbnail teman-teman Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan mensupport channel ini Saya doakan semoga kalian bahagia. Nantikan video selanjutnya dari saya, terima kasih Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.